Tentera yang keluar daripada Syam Nabi ulama hari ini sebut Syam itu ialah Syria. Tentera itu disebut as sufyaniyun Jaih Yusufiyaniy. Apabila Imam Mahdi dibayah, tentera ini terus keluar. Pasukan yang besar untuk berperang dengan Imam Mahdi. Yang baru dibayah di Makkah. Waktu tu pengikut-pengikut baru-baru mula datang. Bila tentera ni datang, dia kalau Syria ada nak pergi Imam Hadi di Be'ah di Mekah Syria, Jordan, Madinah, Mekah Ada dua jalan, saya belajar di Syria Nak dengar cerita tentang Syria? Dua jam Tambah lagi dua jam, sebelah <tuh> setengah Tak payah lah Tuan-tuan sekalian, Syria, Jordan, Madinah, Mekah Saya sempat buat umrah naik bas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 Fa iza kanu bi baida'a bila mereka sampai di Madinah yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim maka mereka ditelan kesemuanya oleh bumi bumi ke terbuka macam tu menelan tentera tadi tak ada berperang pun kita kata oh selamatlah ustaz kan tak ada orang yang tu baru episod satu. ada seratus episod Imam Mahdi ada seratus episod Imam Mahdi itu baru episod satu. Baru dia bagi dibayah dan tentera itu keluar. Sampai di Madinah ada satu kawasan. Allah Taala -ta buka tanah itu, ditelan ke semuanya. Yang selamat satu atau dua orang saja, Satu atau dua orang saja yang selamat. Mereka nilah yang datang sebarkan berita. Bahawa tentera kami ditelan ke semuanya.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 Waktu tu ke Baitul Maqdis ataupun ke Syam. Secara secara detailnya, secara tepatnya, Syria dan Palestin. Di situ, pusat pemerintahan. Di situ, pusat uh, askar. Kemp pertahanan umat Islam. Ini cerita Syria tu, Tuan. Banyak ha, berjam-jam hadis. Akhir zaman yang berkaitan dengan Syria sahaja. Belum kala setiap. Kemp pertahanan terbesar umat Islam ada di Dimash. Damascus hari ini dan hari ini ada di Dimash dan Nabi sebut nama tempat itu iaitu lah Saya dah sampai di situ dan saya ada keluarga angkat lagi di situ.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 Sehingga sunyi masjid Nabawi, ada orang pergi Tapi sangat sunyi Dia tak macam orang ni Hari ni kan, puluhan ribu Setiap masa, setiap masa puluhan ribu orang Mekah dan Madinah. Nah Satu hari akan datang Masanya, ini adalah, itu masanya Ketika Imam Mahdi keluar dia Dia dia, dia, dia jadikan Batu maqdis dan Syam sebagai pusat pemerintahan dan kamp pertahanan tentera. Berlaku perang kecil satu. Berlaku perang kecil kedua menang. Berlaku perang kecil ketiga menang. Berlaku perang kecil empat menang. Orang Islam sibuk. Orang Islam sibuk. Dia sibuk kan? Dia akan sibuk waktu tu Waktu tu kumpulan Islam yang paling besar, yang paling kuat, kumpulan Imam.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 dia yang paling saleh, paling alim, paling warak dan confirm betul tindakan dia, confirm betul. Kerana dia diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dia bukan lelaki biasa yang diilhamkan oleh Allah. Keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati dengan orang yang mempersendakan Ahlul Bait. Sebut Habib Wali Ketamuh yang ni yang banyak cerita karut. Sedangkan Tak payahlah tajuk tu pula Setajuk tu pula tajuk lagi pula Setajuk wahagui pula Subhanallah Hati-hati Perlaku perang satu Perang dua Perang tiga Semua menang Perang empat Kemudian kemuncak peperangan Kemuncak perang Di Palestin kan Di Syria Di Syria Syria satu negeri dalam Syria pada hari ini negeri itu Nabi tak sebut tetapi daerah itu ada di dalam negeri yang bernama Halab. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Alimpo bukan Apollo ah. Ha. Ah tu biskut Alimpo dalam in English dalam bahasa Arab disebut Halab. Di dalam Halab itulah akan berlaku peperangan terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Tu episod dekat 50 dah tu. Nampak dekat 50-60 itu dia sangat panjang Episodnya sangat, sangat panjang Orang Islam Sama dengan pasukan Mujahidin yang sebenar Imam Mahdi Sangat sibuk buat begitu Terlampau sibuk Ketika itulah Seluruh bangsa kafir Di dalam muka bumi Allah ini Akan bergabung dan bersatu Di bawah satu bendera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 Kau orang Islam pun maaf, lalu bergaduh. Tentera bersukutu yang dulu kita, orang Islam ketika itu bersama dengan mereka, bergabung dengan kumbalanik. Waktu itu lah berlaku al malhamatun Kubura. Al-Magedon itu. Apa perangan terbesar sejarah kewujudan manusia. Paling besar. Ketika itu orang Islam sahaja dan kesemua bangsa kafir bergabung, tidak banyak yang satu lawan apa. Tapi itu bukan satu lawan seratus. Melihat jumlah tentera sahaja, melihat jumlah tentera sahaja, munafik tak ada dalam kumpulan ini, Pak Tahir. Tak pulang lagi, baru tengok jumlah tentera Dia memang peperangan ini menggerunkan, menggerunkan.